Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat IT Liasus dimanapun kalian berada Coba kembali bersama Mimin di channel youtube Hilga TV Ya pastinya agar memberikan informasi terbaru terhangat terupdate tentunya seputar Ayu Ting Ting Bagi semua-semua yang baru menemukan channel ini jangan lupa untuk like, comment, serta subscribe-nya Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi-informasi terhangat tentunya seputar Ayu Ting Ting. Informasi yang pertama bersama dengan hari weekend di hari Sabtu yang sangat bahagia ini ada tayangan Ayah dan juga Ayu yang seru banget dan pastinya mengocok perut Selebude untuk Ayah Rojak yang katanya pengen banget liburan ke hotel di tahun baru dan Ayu Ting Ting mewujudkannya tapi ternyata Tanya, Ayu dan juga Ayah Terjebak di sebuah hotel Yang serem-serem manis Pemirsa yang penasaran seperti apa Besok akan tayang lagi nih Episode terbaru Ayah dan juga Ayu tentunya yang Disajikan untuk menghibur Sahabat semua di rumah Informasi nah, selanjutnya di hari weekend Yang sangat bahagia ini Ayu Tinting ternyata sedang jalan-jalan Di puncak Bogor Pemirsa Inilah review dan juga pemandangan indah yang Ayu Titing tunjukkan di akun Instagram pribadinya hari ini. Yang terlihat sangat bahagia ya. dan pastinya sangat menyenangkan bisa berlibur bersama dengan Ayah Rojek dan juga tim yang selalu kompak. Inilah kebahagiaan Ayu Titing hari ini. Dan status tersebut pun langsung dikomentari oleh beberapa sahabat. Tentunya ya. ada Lia Putriana6696 sendiri dulu ya T. Tahun ini udah berduaan biar bisa jalan-jalan bareng Yami. Ya, Toni oh, ini sendirian semoga tahun depan bisa menggandeng Sang suami tercinta. <tuh -tuh. Amin ya robbal alamin. Kemudian juga dari sahabat kita cantik banget dari Fitri 041 jam yang lalu. Dan di sini ada Tisa Biani 49 menit yang lalu yang bertanya di mana ini Kak? Seru banget. Ternyata Itinting sedang ada di Telaga Saat Puncak ke Bogor. Banyak yang memberikan informasi ini kepada Tisa Biani bahwa Ayu Tinting hari ini ada di telaga saat puncak ke Bogor. Wah, Bisa bersama dengan keluarga adalah momen yang sangat membahagiakan untuk Ayu Tinting. Meskipun Ayu Tinting terlihat sendiri namun keceriaannya terpancar jelas di wajah cantiknya karena bisa membahagiakan kedua orang tuanya terutama ayah Roja. Ayah yang paling dia cintai dari pria-pria manapun di sini juga mimin menginformasikan mengenai isi instastory Ayu Ting Ting hari ini, yang berisi mengenai kegiatan Ayu Ting Ting yang mimin sajikan khusus untuk sahabat semua di rumah. Spesial karena hari ini adalah hari libur. Happy weekend untuk sahabat semua di rumah, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Amin ya Rabbal 'Alamin. Selamat siang dan selalu bahagia untuk sahabat semua di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Ayu. Makasih Kakak Audi, Kakuki, sama Dede Aiko, Om Wendy. Bilang apa? Makasih. Thank you. bukan Apa itu? Iki senang sekali. <tuh> Bukannya? Itu ditarik na. eh okay. bisa nggak? wih oh, kak Ayu kamu penganten dia ya. So cute, thank you. Thank you. Gimana dapat kado dari siapa? Ayu. Tante Ayu. Bilang apa? Aku <laughs> Ayu. Tante Ayu, belum bisa ngomong tantenya dan juga kakak Bilkis terima kasih. Cerita sedikit nih ya, kemarin tuh sempet aku tuh ada jerawat dan jerawatnya tuh merah banget. Ini dia fotonya. Akhirnya aku pakaiin ini nih guys, acne spot gel dari Adara yang mengandung bifenom. Terus juga ini yang pink ini, ini adalah uh, B Clear Extra Formula. Ini tuh dipakai pada saat jerawat lagi meradang, alias pas lagi merah merahnya. Dan yang putih ini dipakai pada saat jerawat baru memuncul nih guys Jadi pada saat jerawat udah mulai ada tuh Langsung aja dipake ini Dan ini sangat ampuh Pastinya menghilangkan jerawat yang ada di kulit wajah kita Ini kan ada niacinamide, terus juga ada salicylic -sali acid Dan ini tuh ya bisa mempercepat, mengempeskan jerawat Pokoknya dua-duanya ini aman buat kulit wajah sensitif Terus juga buat para bumil dan juga busui Pokoknya ya guys, aku kasih tahu dua-duanya ini aman banget buat kulit sensitif Jadi kalian harus bener coba, udah gitu harganya terjangkau banget Cuma 40000 aja, wajib dicoba Dinner, <tuk> Ini orang anak gak bisa dicium banget. <tuk> birthday dinner, birthday dinner, please kiss, please kiss. Happy birthday Happy birthday Happy birthday Happy, happy birthday. Oh. Kanya, kakak Ucapan dan kuenya Soyame Ini katanya muffin terenak Terima kasih Hanti Novi Get in my way, you gonna feel the wrath Gotta say it to my face while he's looking back Mirror crack and if you get in my way you're gonna feel the wrath gotta say it to my face when he's looking back Mirror.